Selamat sore buat seluruh para tamu undangan. Dapat janji yeah. dari kekasih, wahai teror Allah, kusuma hati aku menanti sampai ku. Tidak! Hey.